Mas bukber di SA boleh dong? Kan? Boleh besok kita bukber di SA. Ntar aku adain acara buat gathering kita buka bersama bareng. Kalau belum ketemu Roko sama Kobi gak mau si Kayak orang gak wani. Konferensinya belum belum sempet mas. Ya gini lah kalau pekerja ya kulit, calo, punya YouTube akhirnya nggak kurus YouTube nya. Karena buat sampingan niatnya mas. Ya bisa. YouTube gajinya gedean YouTube, tapi YouTubenya buat sampingan. Mikir umat lebih penting. Salam dari Tenggara Barat, barat, barat Pak nah, mungkin kalau kalian jadi gua, kalian bakal pensiun kerja terus fokusnya YouTube, lah. bener? Kalau <mikir> ngeliat <mikir> dari channel gua dua itu. Coba nggak bisa Tetap gue harus lebih fokus ke perusahaan Bagi itu depan antas Untuk anak bila puluh Bayang kemantan di bioplasi Bayang kemantan di bioplasi Belum buka Belum buka Oh lu mau bikin kopi Bikin aja yang biar lagi, dua lagi, tiga lagi, tiga lagi Sepertinya perbesarannya sukses selalu mas bro Eh sobat mas penasaran lagi YouTube-nya kalau seriusnya itu udah gede banget mas nggak kebayang kalau lebih gede dari itu itu sebulan gue bisa dapat 20an deh dari YouTube gue. Ini nawa ini ini ini kalau gue seriusin lagi bisa lebih gede lagu kali ayo sebulan bisa 100 juta 200 juta ya kan bek ayah gue boy langsung flexing gue kemana mana naik lambor jinu mamerin teman teman gue jalan berhenti mas, mas enggak. enggak berhenti mas enggak cuman nyari waktuku itu loh ya. waktuku di euh Armada siapa gak merilis Gue juga ngarep-ngarep sama kayak lu Mau banget sama Mas Riannya Ayo ketemu Kemarin udah sindir-sindir berapa mulu Kamu tuh jangan youtube-an terus dah Perusahaannya diurusin Dikira gue agak ngurusin perusahaan kali Metak-metak kemana-mana bak kamera Gue kerja Sampai bokap gue lo ngeliat kayak gitu kan gak enak Tekanan dia Perasaan lah gue Gue punya tanggung jawab Bayangin aja divisi gue nih Yang di bawah gue langsungnya 1.600an orang <tuk> Masa gue tinggal keluyuran buat youtube terus kasihan umat gue <tuk> <tuk> oh, Ada krunya yang puasa gimana Mas tugas kita itu mengingatkan kalau nyuruh kan udah disuruh sama Allah, tugas kita mengingetin doang sambil ngejaga, yang penting lu jangan sampai kagak puasa di dalam garasi, di dalam lingkungan gua, Tendang. Kalau mereka mau nyolong-nyolong di luar, ya siapa juga bisa ngawasin, biar urusan mereka sama Allah aja, wajiban kita mengingatkan, memerintahkan udah pada pecat mas boy ya? misalnya mas randy keluarin atau riisan dari pekerjaan tuh mas randy mau pilih masuk PO mana boleh pensiun boy ya gue nikmatin YouTube sama Jestro aja udah batas naikin perempat meteran bisa enggak boleh kemarin gue pecat kan satu kru gara-gara itu Naikin penumpang meteran, mana ada yang berdiri lagi Kemarin gue habis ngeluarin loh satu ya, grup 07 itu, tak keluarin semua Gara-gara naikin penumpang Ada yang berdiri Soalnya kalian inget kan, berapa bulan yang lalu satu bulan atau dua bulan lalu tuh, Yang gue meeting atas pengen gue tutup Kan gue udah ngasih peringatan keras Supaya mereka gak mengulangi kesalahan yang sama Jadi ketika mereka udah Gue kasih rambu-rambu terakhir kok kayak gitu Masih ada yang nekat ngambil Ya jangan salahin gue Gue gak ngeluarin mereka Mereka ngeluarin ya, diri mereka sendiri dari perusahaan yuk.